Assalamualaikum Sobat Sebentar lagi mau masuk bulan Ramadhan nih Satu-satunya bulan yang disebutkan dalam Al-Quran Tahu gak sih bagaimana Rasulullah menyikapinya? Setiap mau datangnya bulan ini Rasulullah bergembira senang dan penuh sukacita Beliau selalu semangat dalam memberikan kabar kepada sahabat-sahabatnya Karena di bulan ini janji-janji indah dengan pahala yang melimpah Dan jangan lupa disyariatkan untuk bertaubatan nasuha. Yuk sambut lomba-lomba -lomba dalam seluruh amalan Ramadan yang termaktub dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Semoga bulan puasa yang sudah di depan mata Allah Subhanahu wa taala sampaikan dan diberikan kesehatan. Semoga bermanfaat.